kita bawa modal empat ya guys ya Oke langsung saya langsung dua kali sepuluh ini dia yang penyewakan hobi setan sekaligus kali juga disana lagi, ini tambah lagi perkaliannya aku bibit-bibit masih awal juga juga sekaligus siap nah, tapi ini kalau hmm. mau mikir lagi apa enggak ini Wih uh, dapat tambahan skin dong yee dapat tambahan begini yah yah yah yah Hai, ini tim hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Lu lu hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Oh, masih dapat Naisa yang pertama, hmm? oh iya, apa ini? Oke, kuning kuningnya orang satu turun nih, itu. Uh. Dapat Mega ya Keesa belum nampak sensasionalnya atau super Ini belum nampak sih belas kacang guys nice. koin mahkota mahkota nah. oke okay, koin lagi sudah kali dua puluh ya terus ya sudah terkumpul kali 20 puluh kok mau mau yang tidak apa Oke okay, kita lanjutkan belum sekinnya ini tadi seribu ya kisah seribu sekin sekali lagi dong. <guliffe> Habis-habis setahun sekali seribu sekin belum selesai sudah dikasih dua ya, kali sekater sekater. kedua yang menyangkut mana nih Gak ada isinya juga, rasanya lebih parah dari skater yang pertama. Apa sih lumayan skater yang pertama isi lima ratusan dapat tambahan tepi di sini dapat tambahan tepi juga. Usus. Nggak kali dua dua uang itu yang di atas. <laughs> lebih parah nih, lebih parah nih dari yang pertama sketernya. Sketern berarti lah nggak apa apa. Ya. Kalau bu ya minimal balik modal bir ya. Ini cuma divisi bosku scatter yang kedua, oh, ini masih konek yang terakhir nih. Yuk kasih paham petir ketiga dor, atasi nih dor lagi, dor lagi, dor lagi. Ambilnya empat bola, pertalinya set Wih, ini nih, guys, dia, sama 500 kok <guluh> jadi urut? Oke, okay. oke okay, guys, jangan lupa untuk di subscribe channel Astera word ya guys okay, ya sehat selalu yang sudah nonton wih waduh dan kurang sedikit lagi connect sehat selalu yang sudah nonton ya Desya sehat selalu pokoknya biar bisa nonton tiap hari karena kita upload setiap hari enggak tentu jamnya yang penting upload setiap hari ya Desya pastikan hmm, 50 Zewuf kakek legend ya guys ya nah, masih di Zewuf dengan modal di bawah 50 kalau enggak 50 pas ya tergantung lah tergantung hobi ya guys ya biasanya dapat di channel lupa tergabung lah ibunya juga anjir anjir semuanya model receh ya guys ya Ikuti terus channel ini dan dibantu supportnya dengan cara like, komen dan sharenya bosku share ke banyak mungkin ya teman-teman ikut join yang belum tahu channel Aspirasi Gadget ini dan bosku share-share sernya Pastinya jangan lupa untuk komen hmm, komen pola kalian ya guys ya. Di kolom komentar silahkan komen pola kalian. Siapa tahu saya juga ingin mencoba pola dari kalian. Soalnya ini beberapa kali saya coba belum ada yang GP ya dari bola kalian Kalau ada yang GP saya Saya ini saya kasih caption Bola dari subscriber Ini mantap jiwa nih Oke okay lah Karena waktunya cukup mepet Terima kasih saya ucapin terima kasih lagi guys Terima kasih yang selalu mendukung Mendukung ya guys ya Terima kasih Kalau ada salah kata dari saya Mohon dimaklumi ya guys ya Sehat terus Lancar begini Saya mau pamit undur diri Sampai di konten selanjutnya Tadam